Halo, berjumpa lagi dengan saya, apa di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Oke, saya sudah bisa menampilkan string di sini Dan sekarang, saya akan mencoba memberikan ini Oke, saya copy dulu Dan saya letakkan di bawah Lalu saya tidak menampilkan yang ini Dan di sini, saya ingin memberikan informasi panjang karakter atau total karakter. Dan di sini cukup kita memberikan length Dengan memberikan seperti ini, maka yang ditampilkan adalah jumlah dari karakter di string text1. Jika saya coba. Oke, saya coba di text2. oke okay, sama saya mempunyai error saya akan coba dengan trace Oke, okay. di Trace kita akan mendapatkan ini, 44. Saya akan menampilkan dengan Trace, dan untuk mendapatkan informasi total karakter, kita bisa menggunakan seperti ini. Dan kita bisa mengambil ini, saya pakai Trace lagi, saya copy, dan saya paste. Dan saya Memberikan ini, car, char, add. Apa itu char add? Char add itu karakter di urutan keberapa. Jika saya memberikan mungkin 4, dan saya tes movie, maka saya akan mendapatkan M. Dan jika Anda perhatikan, 1, 2, 3, 4, M. karena, Length ini dihitung dari 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, M, 4. Jika saya ganti dengan 14, saya akan mempunyai spasi. Di sini kosong karena spasi. Jika saya memberikan 15, Saya akan mempunyai D, oke seperti itu. Dan Anda bisa menggunakan ini untuk memberikan informasi panjang karakter. Dan saya mempunyai lagi ini, oke saya mungkin menggunakan ini, copy, paste dan di sini saya nonaktifkan. dan index of dan di index of kita mempunyai dua parameter, jika saya memberikan seperti ini akan ada informasi value string, start index number, seperti itu dan jika saya memberikan mungkin stringnya di lalu koma dan 0 jika saya coba oke saya tidak bisa menggunakan ini dan saya ganti dengan trace lagi saya tes movie dan saya sudah mempunyai 27 jika anda lihat Urutannya adalah 2, 27, dan di sini saya juga bisa memberikan semacam ini. Trace last index. Last index of. Jika saya memberikan semacam ini. 27 juga dan jika saya memberikan kosong saya mempunyai min 1 dan Anda bisa memberikan mungkin tutorial nilainya min satu jika Anda memberikan koma kosong tetap oke seperti itu dan kita lanjutkan ke pembahasan di string yang lain sampai jumpa, salam